Waspadai Euro, USD sedang berada dalam tekanan bearish. Secara umum, bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertekan dengan berada di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.15492 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.15974. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212